Halo Bapak saya Nana Satrio Atmanto, anggota ranting F Cabang 5 Gabungan Jelastras Merangin. Saya akan membuat Kreasi masker rajut untuk anak-anak. Adapun kan bahan-bahan yang kita butuhkan antara lain benang susu, segel benang jahit, jarum jahit, gunting, kapten dan kain isu untuk masker ukuran anak-anak kita membutuhkan 40 rantai dasar setelah 40 rantai dasar kemudian kita buat 10 tusuk tunggal di setiap lubang setelah seperti ini kita ulangi sampai kita dapatkan 15 baris ini buat talinya sebanyak 30 rantai kita memulai membuat wajah beruang untuk aksesoris masker kita rajut untuk oval untuk rajut melingkar setelah bentuk wajahnya jadi kemudian kita tempelkan ke Selanjutnya, kita beri lapisan kain tisu sebagai filter dari masker rajut tersebut. Kita pasang. Demikian tutorial pembuatan kreasi masker rajut untuk anak-anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.